Jangan pernah tinggalkan sholat, jadilah anak muda yang mendirikan sholat pada waktunya Kalaupun ketinggalan subuhnya dikodok, diganti Karena sholat ini utang hukumnya sama Allah, konsekuensi kita sama Allah itu utang di dalam hal sholat Jadi hijab, penghalang kita dengan syafaatnya Nabi ketika kita meninggalkan sholat Yang kedua ketika kita durhaka sama orang tua, hati-hati dengan dua dosa ini Biasakan telinga kita itu mendengar tentang Nabi. Biasakan lisan kita itu menyebut salawat kepada nah, Nabi. Biasakan diri kita ini bergelimut dengan kecintaan dan kerinduan kepada Nabi. Sehingga nanti ketika ajal menjemput, sakaratul maut datang, kita mudah buat nyebut Nabi. Ashadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Gampang kita nyebut nabinya. nya Manggil nabinya gampang di dalam kubur juga. Pas ditanya, "Menerap buka siapa Tuhanmu?" jawabnya, "Allah gampang." Coba, kalau biasa kamu nanya, kan gak kebayang? Gak kebayang kalau mungkar nakir datang dengan garangnya, dengan dahsyatnya terus dia tanya, "Menerap buka siapa Tuhanmu?" Terus kita bilang, "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente." Raul, apa jadinya ini hamba nggak kebayang itu nakir orang jawab bener aja mukanya serem bawa bogem tahu bogem palunya mungkar nakir itu besinya segede dunia dan seisinya gimana yang jawab kamu nanya belum lagi bibirnya miring kalau ngomong itu bibirnya miring hati-hati yang suka bibirnya miring kamu nanya itu kalau nggak balik lagi gimana Ayo, jadi jangan yang aneh-aneh dah. Maulid mengajarkan kita, eh anak muda, ayo kita hidup di dalam cinta kepada Nabi, hidup di dalam rindu kepada Nabi. Kita nggak rugi kita nyari cintanya Nabi. Kita ini anak muda pantas kalau buat dosa, pantas. Kita anak muda pantas kalau sering maksiat, pantas. Karena anak muda yang tumbuh di dalam ibadah itu luar biasa pahala yang Allah persiapkan untuk mereka. Apa kata Allah melalui lisan nabinya Mereka pemuda yang tumbuh di dalam cinta kepada nabi Pemuda yang tumbuh di dalam cinta dan ibadah kepada Allah Allah akan naungi mereka di hari tiada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala Itu anak muda Jadilah anak-anak muda yang rajin ibadah Jadilah anak-anak muda yang cinta kepada nabi Cinta kepada para ulama, para habaib, para kiai kita buat dosa wajar anak muda Saya ini masih muda Habib Rifki umurnya berapa? Habib? 26 Di atas saya 2 tahun Habib Rifqi 26 tahun Ini kita anak muda berdua masih ABG Kita anak muda ini buat dosa wajar Kita anak muda ini buat maksiat wajar Tapi ingat anak muda Anak muda yang buat dosa Anak buat yang buat maksiat sebaik-baiknya anak muda adalah yang banyak bertaubat kepada Allah sebaik-baiknya anak muda adalah yang sadar tempat kembalinya adalah all. Allah boleh kita buat dosa Allah mewajarkan kok kita buat dosa Allah memaklumi kita buat dosa tapi ingat Allah nggak pernah maklum hamba yang buat dosa tapi dia nggak tahu jalan pulangnya ke siapa hamba buat maksiat dia nggak tahu bertaubatnya kepada siapa kita bikin salah sama cewek kita dengan mudahnya kita minta maaf neng maafin abang neng kalau nggak maafin abang, abang nggak bisa tidur makan juga jadi nggak nikmat gara-gara neng ngambek abang risau hidup tidur gelisah, makan gelisah akhirnya sampai minum baygon sampai ngelem lem dipakai buat mabok kasihan amat, orang dulu tuh mabok, kagak ada lem jadiin tempat mabok orang sekarang mau mabuk panadol 10 dioplos sama Bicola Oh tau <laughs> ya boleh kita buat dosa tapi kita ini punya rantai yang wajib kita sambung rantai siapa rantai Allah dan rantai nabinya rantai kita itu kita sambung melalui mana melalui apa melalui sholat lima waktu anak muda yang pengen kembali kepada Allah ingin pulang taubat kepada Allah mulai dari memperbaiki sholat nggak usah mulai dari yang lain dulu nggak usah mulai dari sedekah, nggak usah mulai dari dikir, sholawatan mulai dari memperbaiki sholat itu rantai kita sama Allah kita ini punya rantai yang harus kita sambung, jangan sampai rantai kita itu putus, satu hari kita nyambungin rantai kita sama Allah lima kali, nah, mulai dari mana? mulai dari sholat, itu pesan saya jangan pernah tinggalkan sholat Jadilah anak muda yang mendirikan sholat pada waktunya. Kalaupun ketinggalan subuhnya dikodok, diganti. Karena sholat ini utang hukumnya sama Allah. Konsekuensi kita sama Allah itu utang di dalam hal sholat. Kalau yang lain-lain Allah masih bisa ampuni. Tapi kalau sholat jadi utang. Utang itu harus dibah dibayar. Maka mulailah di dalam memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dengan mendirikan sholat yang lima waktu. Jangan pernah tinggalkan itu sholat lima waktu itu satu-satunya harapan kita anak muda agar bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW syafaat Nabi pasti kita dapat syafaat Rasul pasti kita dapat tapi syafaat Rasul tidak akan digapai oleh seorang hamba ketika dia meninggalkan sholat jadi hijab penghalang kita dengan syafaatnya Nabi ketika kita meninggalkan sholat yang kedua ketika kita durhaka sama orang tua hati-hati dengan dua dosa ini Meninggalkan sholat, durhaka sama orang tua Percuma kita sholawatan Percuma kita bikin acara maulid besar-besaran Tapi sholat kita masih kita tinggalkan Durhaka masih jadi sama orang tua Nah ini doa dosa, jangan sampai kita, kita lakukan Perbaiki, mulai dari mendirikan sholat Dan jangan sampai kita berbuat durhaka kurang ajar sama kedua orang tua Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini Insyaallah membawakan kemanfaatan dan keberkahan Insyaallah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Al-Habib Rifqi Siapkan telinganya, siapkan hatinya Ada tiga hal yang bisa buat kita pulang gak bawa keberkahan Ketika kita berada di dalam majlis Yang pertama sibuk melakukan sesuatu yang gak ada manfaatnya Habib Rifqi lagi ceramah terus kita main hp Habib Rifqi lagi ceramah terus kita buka instagram kita posting status, dengerin itu ceramah baik-baik. Ketika orang sibuk sama sesuatu yang gak ada manfaatnya di dalam majlis, dia akan menghilangkan keberkahan di dalam majlis tersebut. Yang kedua, apa yang bisa menghilangkan keberkahan di dalam majlis? Ikhtilat, campur antara laki-laki sama perempuan. Alhamdulillah sudah dipisah yang di belakang, yang campur laki-laki sama perempuan, pisah dulu kalau hadir majlis, sayang berkahnya. Sayang berkahnya pulang kagak bawa berkah, cuma gara-gara tumpul sama yang bukan, kumpul sama yang bukan mahramnya. Yang ketiga yang bisa mencabut keberkahan dari dalam majlis adalah merokok di dalam majlis. Ketika lagi duduk, kita baca maulid sama-sama, kita baca salawat, kita merokok di dalam majlis, keberkahannya hilang. Bukannya nggak boleh ngerokok, boleh ngerokok tapi ada waktunya, ada tempat, ada tempat.